Oke okay guys, mungkin ritm dengan cara ini. Tidak biasa atau mungkin membosankan ya buat teman-teman. Tetapi kali ini kita akan coba dengan lebih mellow lagi. Ya, Kita mulai dari kunci E. Nah. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah E minor, ya. Ini. Ini kita pegangnya gini. Di titik ketiga daripada gitar anda juga punya titik, ya, yang bermain di sini, ya, yang kita tekan hanyalah senar 5 dan senar satu, ya, senar lima dari telunjuk, senar satu dari tengah, kemudian empat, tiga, dua kita kosongkan di bunyinya tuh seperti itu ya kemudian kita ke G posisinya masih sama seperti tadi kemudian ke D mayor ya kita coba ya improvisasi ya ini bukan ritme dari musik manapun Ini Murni Kita acak-acak Nah, ini fungsinya uh, kunci ini yaitu uh, untuk mengikuti rhythm juga sebenarnya ketika uh, kita lepas dari melodi kita bisa secara perlahan mengikutinya dengan cara ini jika ketemu ya dengan chord ataupun uh, kunci ini pada saat uh, teman-teman mengiringi buah lagu dikit ya tadi Sebenarnya ini induknya gini ya Sama kan bunyinya Agar supaya memudahkan teman-teman Mungkin ingin mengimprove melodinya Lebih enak lagi gitu pendengarannya. Jadi kalau kita pegang Seperti biasanya seperti ini Mungkin agak kesulitan ya untuk mengimprove Jadi kita ambil simpelnya aja Oke. Okay. Uh, kalaupun ada kekurangan ya, saya mohon maaf. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman kita aja. Mudah-mudahan buat teman-teman yang masih pemula uh, bisa cepat belajarnya, cepat memahami ya. Perhatikan saja apa yang saya sampaikan tadi. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.